Halo sobat bocil Express Bagaimana kabar kalian di tanggal tua ini semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya lur Olimpiade Tokyo 2020 sudah bergulir tanggal 23 Juli kemarin tapi kalian sudah tahu belum nama-nama cabang olahraga yang dipertandingkan Mari kita doakan atlet-atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade Tokyo semoga mendapat medali emas Amin Oke kita langsung saja ya lur setidaknya ada 33 jenis cabang olahraga yang dipertandingkan dalam olimpiade Tokyo 2020 ini 1 Aquatics olahraga air terdiri dari renang indah loncat indah renang maraton renang polo air 2 archery panahan 3 atletik 4 badminton 5 baseball termasuk softball 6 basketball bola basket termasuk tiga tanda kali 3 basketball 7 boxing tinju delapan canu Kano sembilan cycling balap sepeda diantaranya balap sepeda BMX balap sepeda gunung balap sepeda jalan raya balap sepeda trek sepuluh ekestrian berkuda ada tunggang serasi Trilomba dan halang rintang 11 fencing anggar 12 field hockey hoki lapangan 13 football sepak bola 14 golf 15 gimnastik senam diantaranya senam artistik senam ritmik dan senam trampolin 16 handball bola tangan 17 judo 18 karate 19 modern pentathlon pancalomba modern 20 rowing dayung 21 rugby sevens, rugby 7. 22. sailing olahraga layar 23. Shooting, menembak. 24. Skateboarding, luncur papan. 25. Sport climbing, panjat tebing. 26. Surfing, selancar. 27. Tenis meja. 28. Taekwondo. 29. Tenis. 30. Triathlon. 31. Volleyball, bola voli volley dan voli pantai. 32 weightlifting angkat besi 33 wrestling gulat Nah gimana nih sobat bocil Express sekarang jadi tahu kan Oke okay, semoga bermanfaat boleh di share bila kalian suka bila ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan ya lur jangan lupa mandi ya hihihi bocil Express mengucapkan terima kasih